Halo yo WhatsApp bro, kita main game perang lagi ya men. Saya udah mencapai di level 10, nanti mau coba gabung-gabung. Gabung-gabung kita langsung. Woi, ini senjatanya keren nih, bro. Oh, ini asset error. Sorry, sorry, sorry. Asset Oke. Okay. Keren nih bro senjata bro. Oh. Harganya 15.300, 15.300 ya satu dolar lah. Satu Ini kok nih Helmnya apa ini Wih. Wow Nanti dululah ini, Eh Bro Bro maksudnya ular merokok itu apa Saya nggak ngerti Saya ini Apa ini Perhatikan kamuflase ini untuk GRS Kamu harus menggunakan senjata tersebut Untuk Bisa menggunakan kamuflase Ular merokok I don't know, Kasino Indro Saya udah di level 10 Nanti saya mau nyoba uh, Nyari apa ini Kamu flash. oke okay, maju perang deh Maju perang ya men Maju perang, maju perang Kita Maju perang Pertempuran Beku tim match untuk menggunakan mode menembak dengan bidikan otomatis ubah dari pengaturan game oke, okay. come on Hey bro, gimana disini ya oh. kok gantian ini cuk oh ya kita yang merah ya, atau bukan? tertukar ini bro Kormel Okun udah udah udah terbunuh dia, Bro. Oh, enggak punya kita yang yang yang ini. Yang biru. Punya kita yang biru. Mana, Bro? begitu ini, bro. Cari, bro. Oh, ini mendekat nih, mendekat nih, Bro. Musuhnya mendekat, Bro. Woi, saya ikutan, ikut naik bro. wah, wah, wah, wah, wah. Gila, di sini hujan peluru, bro. Hujan peluru di sini. Ayo kita naik. Uh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Kau dari bawah deh. Ah, lu kena lo sama gua lo. Oh, kena lu sama gua lu Astagfirullah, ini yang nembakin saya Oke, saya bersendam Oke, oke Bro, kita 10-10, bro Skor kita udah 10-10 Oke, kita bunuh Bunuh dia Hajar Hajar, bro ah, Wah, wah, atuh aduh. Saya ini bro gak keburu ngisi pelurunya bro keburu habis come on bro uh ini ini nebak saya nih lo ngapain nebak saya bro pusat oh, saya ditembak bro iuh guah siapa itu <laughs> Bro, saya nyopir Itu gak bisa-bisa loh Maju mundur, maju mundur ya belok bablas. Ayo Kita hantam dia Cari men, kesini men Bro, kita baru 15 lo bro Dia udah 24 bro Ya Allah bro, awas Kemana dia bro Kalah kita, bro. Oh, di sini. Astagfirullahaladzim. Cok, dia 2 tiga puluh, bro. Cek oh, tempurnya, ada suaranya itu, bro. Ini gua kemana, men? Gua jangan ditinggal lah. Gua sendirian, bro. Ini tempat mana? Tempatnya luas banget lagi. Serius, ini tempatnya luas, bro. Kuat takutnya itu dari belakang tiba-tiba, bro. Gitu, saya dari tadi seringnya itu tembak di belakang. Oh, tuh tuh, tuh tuh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, di atas, takutnya di atas ada. Ah, lo. Hahaha. <laughs> uh, uh, burunya habis, coy. Uh, uh, aduh, buru tewas, cowo, cowo. Astagfirullahaladzim, bro. Waktu mau habis, bro. Waktu mau habis, bro. Bro, bro, ini bro, bro, bro, mati lo, dua lo. waduh Oh, kemenangan. Kita udah masih... Oh, kita yang lima puluh, bro. Hahaha. Mejawati. Mejawati. Meja. Mejawati, <laughs> Meja Meja... Meja bro. Saya urutan ke berapa, cok? Ya Allah Saya cuma buluh 6 Kokil nih me, Mejawati Buluh 18 Kokil tuh